Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan materi yang kedua yaitu menginstall wordpress installer jadi setelah kita melakukan upload dari sisi komputer menuju ke sisi server atau hosting tampilannya seperti ini langkah selanjutnya adalah kita membuka pada Management folder kita dengan nama website kita buka pada hasil ekstrak WordPress, klik lagi WordPress pada config sampel ini, kita copy dulu paste, paste, selanjutnya kita rename menjadi WP. Test config, WP strip config, PHP. Teman-teman, silahkan klik kanan, open with, bisa dengan menggunakan WordPad atau Notepad. Paling mudah adalah dengan menggunakan Notepad. ya Klik OK. Kemudian perbesar, scroll ke bawah, masukkan database user ke sini. Silahkan, database ini sudah dikirimkan melalui email japri. Ditimpa dan dimasukkan, ada tiga user database sama nama ya jadi tiga satu ini name database user kemudian passwordnya perhatikan di sini tanda koma di atas ini koma satu di depan dan di akhir jangan sampai terhapus kalau sudah demikian kita klik file save atau Control s kita close saja. kembali ke file zilla di bawahnya server ada anak mana naik turun kita klik refresh refresh lagi hingga pada status menunjukkan sukses kita tunggu terlebih dahulu Ini sudah sukses, dan kita bisa mengupload kembali, yaitu salinan dari WP Strip Config PHP. Klik kanan "Upload", refresh lagi untuk memastikan sudah masuk. Cek dulu selanjutnya yang WP config sample ini bisa di rename atau dihapus silahkan hapus saja delete yes untuk file zilla, sudah selesai selanjutnya kita membuka browser baru dengan menggunakan Chrome atau browser lainnya copy nama subdomain Anda Buka pada tab baru Timpa Enter Posisinya adalah pada halaman WordPress installation Pastikan teman-teman untuk tidak terpengaruh pemilihan bahasa Meskipun kita kurang mahir di dalam bahasa Inggris Namun ini lebih mudah untuk proses pembelajaran dibanding dengan kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih yang default saja, English, United States karena di sini banyak sekali tutorial yang menggunakan interface bahasa Inggris. Klik continue. Pastikan di sini teman-teman menyiapkan terlebih dahulu untuk judul dari nama website username, password dan email. Buka notepad. Kasih username, password dan emailnya. Seperti title sudah diisi username sudah kita input untuk password Pastikan menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, karakter dan angka, sehingga komplit. Sampai di sini ada notifikasi strong warna hijau. Scroll ke bawah, install WordPress. Jika menggunakan komputer pribadi, klik save. Jika tidak, menggunakan never. Kita masukkan login. Masukkan username dan password, selanjutnya klik login maka selamat ini adalah tampilan pertama untuk interface dashboard admin panel yang terdiri dari beberapa menu yang ada di sebelah kiri ini jika dilihat, kita klik klik kanan, open in new tab. Tampilannya seperti ini. Baik, ini saja dulu. Silahkan lakukan dan selanjutnya ikuti cara menginstal WP Theme Premium.